Ayo. Eh. Jadi tuh Ini ya pinter lanjut Ayo aku mau cahan enggak Belum. Yeah. Iya. Sampai bisa. nggak yeah. apa capek capek ya ya